Para siswa mari kita belajar fisika lagi Materinya adalah keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar Seperti apa keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar? Mari kita simak bersama-sama Keseimbangan partikel Partikel merupakan benda yang ukurannya sangat kecil, sehingga sering digambarkan sebagai titik. Akibatnya, jika gaya bekerja pada partikel, titik tangkap gaya berada tepat pada partikel tersebut. Sehingga partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Suatu partikel dikatakan dalam keadaan seimbang, Apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0, dapat dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Bila partikel pada bidang xz, maka syarat keseimbangan adalah resultan gaya pada komponen sumbu x dan komponen sumbu y sama dengan 0, dapat dituliskan sebagai sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang apabila dipengaruhi gaya-gaya tidak mengalami perubahan bentuk. Suatu benda tegar dikatakan seimbang apabila benda memiliki keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Dengan demikian, syarat keseimbangan benda tegar adalah resultan gaya dan resultan momen gaya terhadap suatu titik sembarang sama dengan 0. Dapat dituliskan Sigma FX sama dengan 0 Sigma FG sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Contoh soal 1 Perhatikan gambar di bawah ini. Besar tegangan tali P adalah titik titik. Kita tampilkan kembali gambarnya. Kita gambar gaya berat beban 300 newton. Berikutnya, kita gambar tegangan tali T. Tegangan tali T membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Selanjutnya, tegangan tali T kita uraikan menjadi dua komponen. Komponen tegangan tali T pada sumbu Z dapat kita gambarkan dengan cara pertama-tama membuat garis putus-putus horizontal ke kiri dari ujung tegangan tali T. Selanjutnya, kita gambar sebuah gaya dari pangkal tegangan tali T vertikal menuju garis putus-putus tadi. Gaya ini kita beri nama T-Sin 45 derajat. Berikutnya, komponen tegangan tali T pada sumbu X e dapat kita gambarkan dengan cara pertama-tama membuat garis putus-putus vertikal ke bawah dari ujung tegangan tali T. Selanjutnya, kita gambar sebuah gaya dari pangkal tegangan tali T Horizontal sampai dengan garis putus-putus tadi Gaya ini kita beri nama T cos 45 derajat Kita gambarkan gaya tegangan tali P Kita tuliskan bersamanya Sigma Fx sama dengan 0 Terlihat bahwa gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X Adalah T cos 45 derajat dan P Oleh sebab itu Persamaan sigma Fx sama dengan 0 dapat kita ganti dengan T cos 45 derajat dikurangi P sama dengan 0. Karena cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, persamaan menjadi T setengah akar 2 kurangi P sama dengan 0. Atau P sama dengan T setengah akar 2. Kita beralih ke gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Kita tuliskan bersamanya, Sigma FJ sama dengan 0. Terlihat bahwa gaya-gaya yang sejajar dengan subuh Y adalah T sin 45 derajat dan gaya berat beban 300 newton. Oleh sebab itu, persamaan Sigma FJ sama dengan 0 dapat kita ganti dengan T sin 45 derajat dikurangi 300 newton sama dengan 0. Karena sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, persamaan menjadi T setengah akar 2 dikurangi 300 sama dengan 0. Atau T sama dengan 600 per akar 2. Kita tuliskan kembali persamaan P sama dengan T setengah akar 2. Setelah kita ganti T dengan 600 per akar 2, kita dapatkan Besar tegangan tali B sama dengan 300 newton. Contoh soal 2. Perhatikan sistem keseimbangan berikut. AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 1,2 meter dan berat 22 newton. Pada ujung batang digantung sebuah balok dengan berat 40 newton. Tentukan besar tegangan tali BC. Kita tampilkan kembali gambarnya. Kita gambar gaya berat batang Wb sama dengan 22 newton. Kemudian kita gambar gaya berat balok W sama dengan 40 newton. Selanjutnya kita gambarkan gaya tegangan tali T. Tegangan tali T kita uraikan menjadi dua komponen. Komponen tegangan tali T pada sumbu y dapat kita gambarkan dengan cara pertama-tama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 dengan cara pertama-tama membuat garis putus-putus vertikal ke bawah dari ujung tegangan tali T. Selanjutnya kita gambar sebuah gaya dari pangkal tegangan tali T horizontal ke kiri sampai dengan garis putus-putus tali. Gaya ini kita beri nama T cos 30 derajat. Kita tuliskan bersamanya sigma tau sama dengan 0. Dari gambar terlihat bahwa pada batang ada tiga momen gaya yang mempengaruhinya yaitu momen gaya yang disebabkan gaya wb, momen gaya yang disebabkan gaya w, dan momen gaya yang disebabkan gaya t sin 30 derajat. Oleh karenanya persamaan menjadi tau bb ditambah tau w dikurangi tau t sin 30 derajat sama dengan 0 atau 0,6 kali 22. Ditambah 1,2 kali 40, dikurangi 1,2 kali T sin 30 derajat, sama dengan 0. Setelah kita ganti sin 30 derajat dengan setengah, dan dihitung, didapatkan besar tegangan tali BC, T sama dengan 102 newton. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.